Anda pernah mengatakan, katanya pemerintah itu paling he paling hebat membuat hoax karena menguasai segalanya. Sekarang bilang okay. pemerintah lemah. Okay. Berarti ada cara Anda berpikir berbeda-beda. Okay. Saya, saya terangkan di mana kekeliruan itu ya. Tapi terima kasih Anda masih ingat itu ya. <laughs> bahwa saya nggak rubah, bahwa pemerintah bikin hoax tiap hari. Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya, data statistik dia punya, media dia punya. Instang, Instagram, Pak. Nampaknya program influencer dari Menkominfo itu dianggap belum efektif, Pak. Gimana mau efektif? Penduduk Indonesia itu 265 juta. Mm -hmm. Ini baru keluar 10 miliar diributkan, kan? Harusnya makanya, berapa dong, Pak? Keluarnya, Pak? Makanya ke depan akan lebih besar lagi. Fox itu hanya berhenti kalau kita naikkan IQ kita. Kan Anda tahu Haji Agus Salim itu ada jenggotnya berjenggot Dia lagi bicara, di ujung sana lawan politiknya mulai meh, meh, itu penghinaan kan Haji Agus Salim tidak tersinggung Dia bilang begini, saya diundang di forum manusia Mengapa ada kambing yang di sana? Banyanya. Siapa yang menghina? Dia cuma yeah. berbe, Agus Salim menyebutkan kambing, Agus Salim menghina Tapi di dalam situasi itu ada kecerdasan yang dihidupkan yeah. Metafornya bagus jadi orang biasa aja ya, ya. Karena ada pertandingan pikiran Di sini tidak ada pertandingan pikiran Itulah kerja di kita Sehingga kita langsung bilang oh itu hindar Jangan sampai kondisi itu kemudian membatalkan Kebebasan berarti Itu poin Saya concern pada dua hal Yang satu adalah kebohongan Yang dua adalah kedunguan Dua-duanya kasat mata hari ini Terlalu banyak kebohongan Terutama di produksi negara Terlalu banyak kedunguan Juga dijamukan oleh negara Katanya bagus ucapin terus literasi jadi itu buktinya kenapa kemudian orang pindah dari soal akuntansi pergi pada semacam curiosity karena tadi itu beberapa orang akhirnya menganggap sebetulnya kita dijebak loh kasarnya begitu tapi kan dia nggak bisa pakai kata itu karena dia tahu ngabalin akan protes kalau bilang jebat. Influencer itu memang diperlukan tetapi harus dengan kalimat lanjutnya, itu menandakan bahwa pemerintah gagal menjadi public opinion maker. Kan logikanya simpel itu. Mas ya. aku basarnya Rocky kan enggak. Enggak nggak ada urus ya, di bagian belakang ya. gitu. Kalau ya. lu lu di-maid dulu lah gampang tadi bisa ngoceh lagi tuh. Kalau lu lu di-maid dulu lah gampang tadi bisa ngoceh lagi tuh. Saya terangin dulu ya. Fungsi pertama baser adalah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 Jadi mereka punya pengetahuan tentang siapa si toko itu. Rentetannya ada tuh, karena dia dulu wartawan, karena dia dulu adalah LSM, karena dulu dia adalah akademisi. Jadi, mereka punya data itu, dan bersembunyi di dalam akun-akun anonim. Oke. Okay. Mobil itu, dia punya empat ban dan satu ban serep hmm. Ban serep hanya dipakai kalau mobilnya kempes Influencer itu ban serep, ternyata ban serep ada empat nah. Artinya empat-empat bannya lagi kempes Sehingga musim pakai ban serep empat okay. Itu agak aneh mobil punya empat ban serep Itu okay. yang saya maksud Oke, okay, baik Devil's Advocate Itu sama dengan mengatakan bahwa Iblis tidak pernah berbohong Iblis memang tidak pernah berbohong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 Orang seperti Rocky ini tahu fakta Karena dia hanya bicara secara Imajinasi dan pakai teori-teori Yang kadang-kadang di kampus saya Udah ketinggalan zaman Oke okay. Saya guru besar Nuntas Erlangga, mm -hmm. ya. Okay. Mudah-mudahan otakmu besar juga. Ya minimal ya saya profesor beneran kalau Anda ya. kan belum tentu. Okay, ya kita, fokus, gitu. kita fokus kita fokus ke, ke pembicaraan ya. kita. Itu ya ada yang namanya program. Program itu adalah namanya. Biasa saya, kurang, saya kurang jelas Anda e, jabatan resminya apa di situ? Staf ahli bidang hukum. Staf ahli bidang hukum, ya. minum, minum. bukan petugas humas ya. Staf ahli <tuk> bidang hukum. Tunggu, tidak perlu. Anda petugas humas bukan. tidak perlu. Maka program itu adalah program mendidik masyarakat. Masyarakat menjadi influencer mm -hmm. Itu dilakukan oleh sebuah Organisasi di mana kebetulan Ketuanya adalah seorang uh, Influencer juga organisasi itu Tapi program itu untuk siapa mendidik ketuanya? masyarakat Saya Karena kita tahu. tahu anda harus tahu ya lo kan ketuanya mesti diketahui orang Nanti siapa kita satu persatu programnya eh. Untuk influencer siapa ketuanya Ketuanya namanya Ketua ketua itu ketua Saya uh, berkreasi Yosi Makolo Negara merangkap jadi buzzer akhirnya kan, hmm. karena berupaya untuk membenarkan sesuatu yang dari awal tidak bisa dia dalilkan di dalam perdebatan. Hmm. Dia menganggap dia profesor disebut dengan jelas, tetapi saya nggak lihat ada bahasa profesor di situ. Yang saya dengar ada suara kompresor. Gitu. <tik> saya bilang bahwa influencer itu sebetulnya untuk menambal kekosongan otak. Di situ ada Ngabalin hmm. dan si, siapa namanya nih, Profesor uh, Henry ini. Hmm. kan logika saya begitu. Justru karena kegagalan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi opini publik, maka mereka sewa buset dan pasat, hmm. sewa influencer. Ini dianggap saya tidak berhak untuk mempersoalkan uh, isi dari kontrak-kontrak influencer itu. Saya bilang, saya berhak karena saya menggaji kalian berdua, yeah. jadi mereka gak ngerti logika dari anggaran. Halo semuanya, uh, ini mungkin adalah sebuah video yang ditunggu-tunggu oleh beberapa orang setelah saya diamkan dua hari ini. Um, mengenai menyangkut masalah 90M influencer cyber, well, cyber adalah, cuman yang saya sayangkan sepertinya memang saya harus membuat video ini supaya tidak banyak orang yang terjebak dalam sebuah pengertian yang salah ada sebuah analogi, pendekatannya analogi dulu bayangkan jika anda sedang berjalan and then ada orang tiba-tiba lewat dan banyak yang mengejarnya, terus ada yang bilang teriak, maling, maling, maling, maling lalu Anda mungkin secara otomatis akan ikutan mengejar orang tersebut karena Anda orang yang paling dekat dengan orang tersebut dan akhirnya setelah ditangkap, tanpa basa-basi, biasanya yang terjadi uh, tidak sekedar penangkapan, pasti langsung dihajar sampai babak belur bagus kalau ada orang yang bisa menengahi dan menyelamati orang tersebut lalu apa yang terjadi, bagaimana perasaan Anda jika orang tersebut Katakanlah sekarat, otomatis ini saya tanya pertanyaannya nih. Um, dan ketika dilakukan konfirmasi, ternyata orang tersebut bukanlah maling. Bukankah kita pernah melihat juga ada kejadian di mana maling teriak maling karena yang merampok atau memaling itu lebih dari satu orang? Apa perasaan Anda ketika Anda mengetahui Anda menjadi bagian dari penghakiman tersebut? Ya, enak yang paling baik kita, untuk kita lakukan adalah ketika kita menangkap, kita mencari konfirmasi kebenaran. Apakah benar dia malingnya? Kita tanya siapa yang teriak maling duluan. Siapa, apa yang dia rampok? Apakah layak dia diperlakukan seperti itu? Mungkin kita tidak terbiasa untuk melakukan sejauh itu. Tetapi saya rasa analogi ini dalam kasus saya cocok. Bukan cuma kasus saya. Banyak sekali kita sering ter, terjebak untuk langsung um, melakukan tindakan bereaksi tanpa cek dan recheck nah, um, sebenarnya kalau dalam saya sesederhana apa yang saya terangkan di media sesudah jawab kalau mau melakukan PR-nya semuanya jawabannya ada di situ ah, it's out there it's as simple as that jadi dua kata kunci apa itu cyberkreasi dan apa itu school of influencers ada perbedaan yang sangat Jelas antara influencers yang dimaksudkan dari 90M dana tersebut Sama influencers yang dimaksudkan oleh Pak Profesor Henry dalam pernyataannya Dia merefer kepada School of Influencers Apa itu? School of Influencers adalah sebuah kegiatan dalam program cyberkreasi cyber kreasi sudah tahu kan? Sudah dilakukan cek dan diceknya. Ini adalah sebuah kegiatan kelas edukasi literasi digital yang mengajarkan konten kreator lokal atau yang mau menjadi konten kreator di daerah kita sudah melakukannya sejak 2018 kita kasih nama School of Influencers bagaimana mereka mau menjadi youtuber sebagaimana mereka menciptakan video semuanya ada di situ semua kegiatan tersebut juga ada di Instagramnya Siberkreasi yang sudah ada sudah lama kalau misalnya melakukan PR-nya, melakukan cek dan recheck pasti sudah nggak masalahin lagi karena it's out there um, siapa saja yang tergabung dalam cyberkreasi, anggotanya, karena kalau melihat dari anggotanya sendiri saja sudah tidak mungkin kita melakukan suatu pelanggaran apalagi penggunaan anggaran yang um, tidak bisa dipertanggungjawabkan so lihatlah kata influencers di situ yang dimaksudkan adalah itu kita ke daerah karena kita punya Visi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dalam ranah digital. Jadi memang sudah, sudah sepantasnya kalau kita memfasilitasi mereka yang ingin jadi youtubers, jadi konten kreator dengan um, skill. Dan kita mengucapkan itu bahwa mereka juga bisa menjadi influencers. Influencers seperti apa? Ya influencers yang turut meramaikan dunia sosial media dengan konten-konten positif, memberikan dampak dan pengaruh yang positif. Yang dimaksudkan oleh influencers dalam sebagian besar talkshow tersebut adalah buzzer adalah influencers yang dipakai oleh pemerintah untuk mendukung program-program mereka ada hubungannya sama School of Influencers? ya ada dan saya juga bukan ketua School of influencer. saya ketua Siber kreasi. kreasi saya yang bentuk? bukan, bukan saya yang bentuk saya pun dipilih akhir tahun lalu untuk menjadi ketua untuk men menjadi ketua menjalankan program-program literasi digital as simple as that SOI itu apa? School of Influencers itu apa? ada di situ semua, ada di Instagram, you can always check makanya kalau misalnya dari penjelasan ini masih belum, masih belum puas ya silahkan itu yang menulis pakai KPK lah, mau pakai KPK, mau pakai polisi, mau pakai lawyer, mau pakai apa saja you can always check, it's out there bahkan dalam anggarannya uh, Kominfo, ya salah satu kalau kita ketik kata influencer. Keluar tuh program super KS namanya School of Influencers Tapi apakah jumlahnya sebesar itu? Ya enggak, malah kecil Karena kalau dihitung dari jumlah kegiatannya Ada sekitar 15, atau 17, 15, 17 kegiatan kalau nggak salah Untuk 5 kota dengan dana yang kecil 1,6 M itu kecil Kalau kita hitung transportasi, akomodasi itu kecil Oke, okay, anyway Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau menjauh-menjauh melakukan penelitian sejauh itu, I'm open, I'm okay with that. Um, tapi bisa juga cari aja deh atau influencers yang mungkin kalian tahu pernah menjadi program pemerintah coba tanya mereka, yang hubungi mereka siapa? apakah si berkasih, apakah saya? pasti jawabannya tidak, tidak ada hubungannya soalnya <laughs> oke okay, anyway, um, silakan dipuaskan, kalau mau memuaskan Keinginan tahuannya, itu itu sudah bagus. Tetapi kalau belum apa-apa sudah mencaci maki, menyumpahi, mengutuki, apapun yang terjadi yang sudah kalian lakukan, I don't think it's a good thing. Uh, buat teman-teman yang concern, yang prihatin, thank you so much. I know a lot of my friends yang khawatir dan concern. Tapi I'm okay, we're okay. It's just seperti kayak diberi kesempatan untuk menjelaskan apa yang seharusnya dijelaskan pada masyarakat. Saya pikir tidak perlu kita terpancing untuk isu-isu seperti ini Menjadi um, QC pemerintah adalah tugas kita semua me me me Mengkritisi kalau ada keputusan yang salah, kebijaksanaan yang salah um, me me Menyuarakan keserahan masyarakat, itu harus memang, itu tugas masyarakat bukan? Tetapi kalau belum mengecek segala sesuatu dengan benar Terus kita sudah mengucapkan ujaran kebencian Well, I don't think so, that's a good thing Ya, Tapi buat yang sudah terlanjur, ribuan ada ribuan komen di IG saya Saya tidak membenci saudara, saya tidak membenci saudara It's okay, jadikan satu pelajaran saja memang, memang ada juga yang punya agenda lain Nah ini yang mesti kita berhati-hati Yaitu um, kalau kita tergerak untuk mengkritisi atau bersuara di sosial media Perhatikan bahasanya Bahasa itu ya, yang santun lah, karena bangsa kita bangsa yang santun. Gak suka, bilang aja dengan disampaikan dengan santun. Belum apa-apa sudah memaki, belum apa-apa sudah menggunakan kata-kata yang tidak pantas, I don't think, I don't think that's good. Ya, Saya percaya itu bukan sesuatu yang mau kita perlihatkan sama anak kita, sama generasi yang ada di depan. Karena itu hanya melahirkan kebencian. Dan mungkin saya bisa memaklumi ada beberapa yang punya agenda berbeda. Karena sebentar lagi mau pilkada, tapi itu asumsi saya saja. Cuman, kenapa saya bisa berasumsi seperti itu ya? Karena sudah ada yang mengkaitkan dengan Islamophobia. Ahokers, oh, come on man, it, it, it, itu kaitannya apa ya? Masa lalu seseorang dengan pilihannya, saya pilihan saya ya. Ahok oh, pada saat itu, tetapi ketika saya menjadi warga Jakarta, saya harus belajar tunduk sama otoritas menghormati dia dan... Bagaimana cara saya menghormati dia ya Kalau ada programnya yang bagus ya Saya apresiasi, kalau saya bisa berkontribusi Saya berkontribusi, karena saya kan bukan politisi Saya praktisi, gak perlu posisi Untuk berkontribusi, ya berkontribusi aja Tapi di sisi lain saya juga Menyayangkan, karena Sudah ada polarisasi itu Jakarta udah sulit untuk disatukan Karena ada yaitu panggilan-panggilan itu, panggilan -panggilan itu. Uh, Ahoker, cebong, kampret, Kadrun, dan seterusnya I don't think that's healthy karena ketika kita sudah tidak ada di generasi ini lagi, maksudnya yang menghidupi yang kita wariskan itu adalah masa depan anak-anak kita. Kita nggak mau membuat orang Indonesia itu terpolarisasi. Hindari, hindari itu. Itu justru sesungguhnya kata-kata pemecah belah bangsa ketika kita memberikan cap kepada orang lain karena perbedaan itu tidak bisa dihindari di Indonesia tapi bagaimana kita menyikapinya itu yang perlu kita pertanyakan sama diri kita um, mudah-mudahan ini kan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua so please kalau ada yang belum puas ada yang masih kesel lakukan do your research, check and recheck tapi kalau masih kesel juga walaupun sudah terbukti jelas well I cannot help you, mungkin you need to deal with yourself thank you so much